Eh ya, ada orang Sabar sabar sabar sabar Balik balik BABY BABY Terobos aja lah anjing lah BABY Kau tidak akan bisa membunuhku Bersambung <tuk> Bersambung <tuk> Oh shit not good Bersambung oh, Sabar sabar sabar sabar Balik balik balik kurang ajar sihnya si si bulet Usuh, yeah. Yeah, ada orang BABY chimena 3 yeah. yeah. yeah. <laughs> patay baby mohon bersabar ini ujian mohon bersabar baby